Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat porang Salam sehat Tetap semangat Salam sukses Ketemu lagi dengan saya Petani porang Blitar Ini saya berkunjung ke Kebun porang saya Ini. Durman. Nah, untuk melihat berapa besar umbi Porang kita, ya, kita mungkin bisa dilihat dari retakan-retakan tanah yang ada di sekitar pohon porang ini. Nah, ini sudah mulai retak mungkin besarnya segini dari batas sertaan ini ya ini mungkin besarnya segini ini dari bibit katak bibit katak mini dua musim dulu waktu satu musim tidak saya bongkar karena akan menambah biaya menambah biaya, membuang tenaga, lebih baik tidak saya bongkar, sehingga saya biarkan saja sampai dua musim ini. Ini untuk mengetahui seberapa besar umbi yang dihasilkan. Mari kita lihat dari retakan ini daripada penasaran. Mari kita lihat seberapa besarnya apalah benar sebatas ini saya batas sertaan tanah ini kita lihat ini sudah mulai durman ini mulai durman ini batangnya sudah kusut nah ini kita lihat seberapa besar umbi yang dihasilkan dari katak mini Dua musim nah, ternyata benar rekan-rekan Besarnya segini Dari sebatas sertaan ini tadi Nah benar Tadi kalau kita mau Melihat besarnya Umbi yang dihasilkan. Maka ya, mungkin kita bisa prediksi dari retakan tanah yang di sekitar pohon porang ini. Nah, jadi bener nanti tadi retakannya segini. Segini. Dan nah, ini setelah saya coba bongkar. Nah, ternyata benar keren. Umbinya sebesar ini, sekitar retakan tanah tadi. Ini belum belum turman sempurna, masih mau turman, tapi bawahnya sudah roboh, ini batangnya sudah kusut. Kita tunggu nanti eh, setelah turman semua, turman sempurna baru kita bongkar Demikian rekan-rekan hasil umbi dari katak mini dua musim satu kilo bibitnya dulu isi seribu up nih, segini ah, lumayan besar nih. Nah. Nah, nih ya kurang lebih satu kilo setengah ada ini insyaallah insyaallah satu kilo setengah ada mudah-mudahan yang lainnya sama besar-besarnya tapi rekan-rekan jangan meniru seperti ini karena nanti akan berhakikat jamur nanti Jadi kita buruk lagi biar durman semua biar durman sempurna nanti kalau sudah turman baru kita bongkar Allah tahun ini kita bongkar kita tanami lagi nanti dari katak yang dihasilkan. Ini kataknya lumayan. Ini kata supernya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 katak yang dihasilkan satu pohon. Demikian rekan-rekan kalau kita mau melihat seberapa besar umbi yang dihasilkan Kita prediksi aja dari retakan tanah yang ada di sekitar pohon-pohon Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, tetap semangat